Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu rasulillah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. nya serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya Bioki suara Ahmad Syak, ingin menyampaikan sebuah kultum yang bertema keutamaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar yang berbunyi بسم الله الرحمن الرحيم إنا آزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر حير من ألف شهر تنزل الملائك amr salamun dan artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam qadar dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril Atas izin Tuhannya untuk mengurus semua masalah Dan sejahteralah malam itu sampai terbit fajar Teman-teman ada tiga keutamaan nih pada malam Lailatul Qadar. Apakah tiga keutamaan ini? Mari kita simak bersama-sama Yang pertama Qadar adalah malam yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih banyak pahalanya Jadi pada malam itu orang yang berzikir, sholat, dan mengaji Pahalanya akan dilipat gendakan sampai-sampai seribu bulan loh Yang kedua, pada malam itu juga turun beribu-ribu malaikat Bahkan malaikat Jibril pun ikut turun ke bumi Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi, keadaan bumi menjadi lebih nyaman, denram, angin sepoi, dan nikmat Malaikat pun berzikir bersama orang yang berzikir. Malaikat juga mengaminkan doa orang yang berdoa dan malaikat juga memohon ampun kepada malam itu. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu menciptakan ketentraman di dunia, keselamatan di alam kubur, kebahagiaan di akhirat. Untuk orang-orang yang beribadah dan beramal soleh, tahukah kamu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehabis Isya' sampai sahur, Ayo teman-teman kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Malam lailatul qadar, ya amin. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.